Thank <laughs> you. Tuhan Mana yang lebih Tuhan pilih? Laporan jujur? Atau laporan kebohongan? Tapi sangat menyenangkan di telinga Tuhan Jelas yang jujur Bagus Selama ini Tuhan hanya mendapatkan semua kebohongan Kepura-puraan. Dia hanya pura-pura puas. Pura-pura cinta. Pura-pura setia kepada Tuhan. Padahal di belakang tuan Dia melakukan perselingkuhan dengan adipati Prabakar. Pohong! Fitnah! Kau sengaja mau menghancurkan aku, angin Darma. Dia juga melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki. Yang menyamar sebagai dayang. lewat otkan di belakang. yang menu luka, luka sebelah sana yang tawanan bawa sebelah sana ampun Gusti kiri warna melarikan diri lewat pintu rahasia apa perintahkan ketika orang untuk wajak dia baik Gusti Paman Prabawara, Paman, Paman, akhirnya Prabu pingsan. Waktu berbincang dengan Prabu Angin Dharma di Teluk Sari. Iya gusti, benarkah kau pernah selingkuh dengan dennis Wan? Ampun gusti, mata wanita itu. Menghancurkan semua tatakrama dan kesopanan yang hamba miliki, Gusti Mata itu menyihir nafsu hamba. menggelegak dan menutupi semua pikiran sehat hamba. Hamba menyesal. Katakan saja, kau selingkuh dengan Daneswa. Benar, Kusti Prabu. Ammu mohon ampun. Ayana, Busti, Busti, Busti, Busti, Busti. angkat tubuh. Dan mampu mengejar kita Gusti Dewi, kita sudah sangat jauh, tidak usah membangkitkan penduduk. Kita tidur saja di emperan rumah yang ada balainya. Besok pagi baru kita jelaskan pada pemilik rumah. Tujuan kita kemana Gusti? Besok saja kita pikirkan. Sebagai perempuan dan suara sangat tahu Tentang kelemahan lelaki Bahwa kebanyakan di antara kita langsung akan takut Kalau mendapat pujian dari seorang wanita Yang harus kita cermati adalah Apa sebenarnya tujuan dan suara Untuk melakukan itu semua Kenapa perempuan itu sampai mengkhianati Pangeran Dan? Barangkali karena dia tidak sabar menunggu Pangeran berkuasa sepenuhnya di Kalinggapur. Lalu dia menggoda Kakang Prabu untuk bisa segera menikmati kekuasaan. Dan tentu saja limpahan emas permata Saya menduga semua itu Adalah tekanan kakaknya Kiriwara <tuh> Tangkap Kiriwara Dan semua Hukum mereka seberat beratnya Kakak letih, kita istirahat saja dulu. Bilang saja kamu sudah letih, loh. Kita bisa istirahat. Jangan mentang-mentang saya perempuan. Maka harus lebih dulu letih. Bu, tidak usah terlalu sombong. Saya tahu Kakak sudah letih. Kamu? Tidak. Kamu jadi pendiam Duh Sepertinya pikiranmu tidak berada di tempat ini Mungkin masih bersama Aditya <tuk> Kalau ngomong jangan dibalik-balik begitu Mungkin kakak yang sebenarnya masih kangen sama tante yang tentu itu Pada Tantri Aku malah ingin sekali Menikam adik dia Waktu kuliah dia menggandeng tangan Dia anak yang Perlu dikasihani Bukan dicintai Saya kira paling lama sepekan lagi kita sudah masuk daerah pegunungan Kedengutara. Masalahnya di sebelah mana letak perguruan halimun peta itu? Kita bisa tanya penduduk. Mereka pasti tahu. Halimun peta adalah perguruan silat yang sangat masyhur. Tenang, Boko. Tenang. Mereka anak buah saya. Tenang, Boko. Tenang. Bagaimana? Sudah ada berita tentang Dhani Suara? Gusti Dewi melarikan diri langsung dari hutang keragolan. Waktu diserang Prabakar, sampai sekarang jejaknya belum kami temukan, Pangeran. Oh, anakku, jangan-jangan adikmu itu tewas dibantai kota Senopati itu. Gini, warang malah petaka yang paling saya takutkan akhirnya terjadi juga. Anakku, Bopo hentikan merata. Bopo. Kita harus siap terkena getah. Kalau kita mau menikmati manisnya nangka. Selama ini Bopo juga ikut menikmati nangka itu. Hentikan meratap. Lebih baik kita berpikir apa tindakan kita selanjutnya. Kita sudah palang basah. Apa rencana Tuhan selanjutnya? Yang pertama, kita harus mengumpulkan kembali semua orang-orang kita yang sudah tercerai-berai. Lalu, kita menyusun kekuatan kita. Kemudian, baru kita memutuskan tindakan apa yang harus kita lakukan. Yang kami perlukan adalah ketegasan Tuhan. Mengadakan pembalasan untuk kembali merebut kekuasaan, atau kita akan berhenti sebagai pecundang. Hah, apa omonganku kurang jelas, rambut? Tujuan akhir nyawa yang masih belum jelas. Maka saya perlu menanyakan itu, sebab terus terang kami tidak bisa berdiam diri sebagai orang kalah. Betul, Tuan, kalau rencana Tuan adalah merebut kembali kekuasaan sebagai maha menteri bahkan kalau perlu untuk merebut kekuasaan sang prabu kalinggapura kami akan merasa gembira sekali kami mendukung itu jangan jangan lakukan anakku hentikan mimpimu untuk menjadi raja kalinggapura itu bukan hakmu selama ini kelakuan Dane suara kepada suaminya yang sah saja Sangat memalukan Bopo Jangan lakukan anakku Bopo lebih baik diam dulu Kamu bisa kualah Seorang Prabu itu Pilihan Dewa agung, Bukan jabatan seenaknya Bopo Keyakinan itu Sengaja disebarkan oleh para menang Supaya semua rakyat kecil Tidak usah bermimpi yang macam-macam Sebelum ada menang Sebelum ada para kesatria Semua manusia adalah orang biasa Sebelum ada negara Tidak ada penguasa Tidak ada rakyat Semuanya sama kuasai mungkin tidak sepenuhnya, tapi kau tidak usah cemas. Aku masih punya ilmu yang lebih hebat dari Dasendriya. Karena pokok dari ilmu itu adalah ajaran dari Pangeran Suryapati ayahanda Dewi Sintawati, istri pertama dari Empu Mahasurah, dan Suryapati adalah bekas kekasihku. Iya. Ayo silahkan minum. Sudah cukup, cukup. cukup. Masih pusing. Uh. Bagus. Istirahat saja ya. Nini, saya jadi tertarik cerita Nini tadi. Tentang hubungan ini dengan Ayah Sintawati. Sampai seberapa jauh hubungan itu? Uh. Huh. Mungkin sama dengan ceritamu. Pangeran Suriapati. Tergila-gila oleh kecantikanku. Dan dia mau memberikan seluruh ilmu ciptaannya kepadaku, sampai akhirnya dia memergoki persaingkuhanku dengan danta-danti. dan mengusirku daripada pokokan juga kutu hmm. anjing Nini Apa kita akan menghabiskan waktu di sini Nyai? Atau mungkin Nyai ingin memiliki padepokan. Halimun petain. Saya akan terus menunggu di sini sampai perempuan itu pula. dan saya harus membuat perhitungan dengannya. tulang Aku memang ingin menghabisi seluruh orang pada Halimun. Sabar Kita sama sekali belum saling kenal Apa kesalahan kami? Makanya Sanak mau menghabisi kami Siapa yang sudi berkenalan dengan koplotan Mari Hah? Oh. Ya! Yes, Ganorek. Right. tidak tahu. Prabu Angling Dharma telah mengalahkan Nila Saroya. Tapi ada seseorang yang membawa tubuh Saroya. Entah siapa. Sang Prabu menyuruh kami kembali menghidupkan padepokan ini, yang memang secara sah menjadi warisan kami. Meskipun Nila Saroya adalah putri Mahaguru Rangga Suli. Di mana Tuhan bertemu dengan tindak Prabu Angling Dharma. Beliau mendatangi tempat persembunyian kami di Goa lawa. Selama kami terusir dari tempat ini oleh Saroya. Semua anggota yang masih setia kepada perguruan dan setia kepada kepemimpinan saya bersembunyi di goa itu. Benar. Maaf Kalau boleh tahu Saya Sintawati, Istri Impu Mahasyura dari Sukanya Dan ini sahabat saya Aji Santa uh, uh, Maafkan kami yang kurang awas ini Nyai Ternyata kami sedang berhadapan Dengan istri orang yang sangat kami kagumi Sungguh Kami tidak menaruh dendam kepada Ibu Mahasura Meskipun guru kami berhasil dikalahkan Karena pertarungan mereka sangat jujur Dan bersih dari kecurangan Barangkali karena dendam melihat ayahnya dikalahkan oleh suaminya Maka Nila Saroya melakukan perbuatan yang sangat mempermalukan perguruan ini Nila Saroya Lihat Ada warung Kamu sudah lapar. Kenapa sih Kakak bertanya terus Ada warung lu Kamu sudah lapar. Itu karena saya Selalu menghormati kamu Saya ingin kakak menentukan Kita makan dulu lu Atau kita jalan terus lu Saya lebih senang kalau kakak begitu Baik kita makan dulu baik galuh kita makan dulu. Nikita juga jangan. Ayolah kita makan makan. Ayu sayang sudah lapar nih. Dari Mawa Pati, utusan Gusti Prabu Anglingdarma. Oh, uh, kalau boleh tahu, mau kemana? Kami mau ke perguruan Halun Petak, di lereng utara, timur pegunungan Kendeng. Oh, sudah, ada urusan yang harus kami selesaikan di sana. Uh, Sudah dekat tuan. Uh, mari senakan diksitip. Mm -hmm. Ada yang panggang? Oh, ada. Sebentar ya. Yuk, cepet ya. Kebetulan, baru saja dipanggang. Hmm. Oh. Terima kasih. Hmm. Hmm. Ah! Katakan, apa tujuan kalian ke perguruan Halimung Itu bukan urusanku. Urusan. Semua yang berurusan dengan hal yang mempertahankan adalah urusanku. Mungkin dia bisa menunjukkan kita jalan ke peta. Nyawamu selamat kalau kamu mau mengatakan kami ke perguruan halaman peta. Hmm. Siapa namamu, pria mitra? Ah, kamu putra bukalawadara? Dari mana Tuhan tahu nama ayah saya? Ada seorang gadis yang sangat merindukan kesana. Siapa? Patmasari. Hah? Mengapa kesanak tega menyalahi janji, padahal sudah dijodohkan sejak kecil? Bagaimana kakang tahu? Dia mencurahkan semua isi hatinya kepadamu. Iya rupanya sudah begitu dekat anak paron wajah itu kepadamu kakak Ki paron wajah yang cerita jangan <tuh> buruk berusaha kato kisana <tuh> paman paron wajah tidak menepati janji dia sengaja memindahkan pergurannya untuk menghindari saya <tuh> itu tidak benar kisana Ki paron wajah memang memindahkan perguruan di bukit kencana karena tempatnya yang semula, di laga besar, apa kalian murid Ki Parung wajib? Kami daripada papan segala, tapi kami melang lang mencari pencuri kitab pusaka perguruan kami, namanya Nila Sarola, dari perguruan Halimun Pekan. Dan aku yakin. Kamu pasti ada hubungannya dengan perguruan itu. Tadi, kamu tiba-tiba menyerang kami. Jawabkanlah, nila Saroya telah menolong kami, menyelamatkan kami waktu mau diperhinakan oleh pendekar Damani. kemudian menampung kami di padepokan kami. Ya, saya dengan adik saya, Lokahita. Sebelumnya sudah wanita telah membunuh ayah kami. Mungkin sekarang ini dia masih ada di sana. Maaf. Apa hubungan kalian dengan Prabu Angin Dharma? Beliau kakak seperguruan kami. Kenapa? Saya mendengar Nila Saroya telah dikalahkan oleh Prabu Angundar. Dari mana kamu dengar? Ceritanya cukup panjang. Nanti saya ceritakan. agar rendah sedikit mereka sudah bagus ya. Cukup baik. Kami mau bertemu guru kalian. Siapa kalian? Kami daripada Pakon Segala. Kami mau mengambil kembali kita pusaka yang telah dicuri Nila Saroya. Silakan, tuan-tuan, menunggu di sini. Kami akan melaporkan kepada maha guru yatim. Ternyata benar. Nila Saroya telah digantikan oleh orang lain. semoga dan telah berubah. Dan murid-muridnya tidak saya kenal. Kita temui mereka di halaman rumah induk Padepokan. Loh, kita utamakan bicara baik-baik. Jangan terlalu menuruti nafsu ah! Belum!